Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Amin. ya robal alamin. Oke, okay, baik ya. Sekali lagi kami pengen mengingatkan. Bahwasannya channel Youtube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Karena channel Youtube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Oke, okay, baik. Hari ini... Sepertinya aplikasi pinjol legal OJK banyak yang bangkrut. Katanya seperti itu Bang. Benar enggak sih Bang? Atau mungkin bisa enggak sih ya aplikasi pinjol legal OJK itu terancam bangkrut. Bisa enggak ya kira-kira ditambah lagi beberapa persyaratan yang hari ini harus mereka penuhi. Ya OJK sudah memberikan persyaratan agar memiliki modal 25 miliar. Ya, apabila kalian pengen punya aplikasi pinjol atau mungkin kalian punya keinginan untuk membuat aplikasi pinjol, kalian harus punya modal minimal 25 miliar. Nah kembali kepada topik pembahasan ya Hari ini banyak banget dari teman-teman kita itu berharap Kalau aplikasi pinjol legal OJK ini lebih baik ditutup saja bang Atau mungkin banyak yang berdoa Bahwasannya aplikasi pinjol ini agar segera bangkrut dan tutup Serta angkat kaki dari Indonesia Banyak yang seperti itu Karena mungkin sudah merasakan dan memiliki pengalaman. Bagaimana rasanya diuber uber sama desk collection aplikasi pinjaman uang online. Hari ini banyak yang mengeluh ya. Bang aku udah gak tahan. Aku udah gak kuat lagi atas semua teror dan intimidasi. Dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK maupun yang ilegal bang. Aku hari ini sudah pasrah. Hari ini semua barang-barang berharga ku sudah habis terjual. Namun hutangku tak kunjung lunas bang. Bagaimana bang solusinya? Nah. Hari ini ya berdasarkan rilis terakhir dari OJK, aplikasi pinjol legal OJK itu masih hanya tersisa 102 aplikasi pinjol. Jadi selain dari 102 aplikasi pinjol yang kemarin kita sebutkan, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Hanya ada 102. Nah kemarin-kemarin ya aplikasi pinjol yang pernah sempat terdaftar di OJK itu hampir 160 lebih. Kalau nggak salah sekitar 164 aplikasi pernah yang mendaftarkan aplikasi mereka itu di OJK. Dan hari ini ternyata hanya tersisa 102. Banyak yang izinnya sudah ditarik. Banyak yang sudah mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan aplikasi pinjol yang pernah terdaftar di OJK itu dan akhirnya tidak terdaftar lagi... ...karena memang mereka bangkrut. Loh kok bisa bangkrut ya aplikasi pinjol legal OJK ini? Karena banyak yang gagal bayar. Katanya seperti itu. Nah apalagi dengan persyaratan terbaru yang diberikan oleh pihak OJK itu... ...aplikasi pinjol ini harus memiliki modal 25 miliar... Dan Pak Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan kepada OJK dan Asosiasi Pendanaan Fintech bersama Indonesia... ...agar tidak lagi memberikan izin dan menambah aplikasi pinjol jika memang belum bisa dirapikan secepat mungkin. Jadi sudah jelas... Jadi kalau hari ini kalian sudah punya modal 25 miliar ya sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo tidak boleh lagi sebelum semuanya ini dirapikan. Karena banyak keluhan dari teman-teman kita itu ya bahwasannya aplikasi pinjol legal OJK itu pun gaya-gaya penagihannya seperti ilegal bang. Mereka tidak pernah mengirimkan uh, pengirim ini dari siapa tapi isi pesannya memang cukup luar biasa. Membuat susah tidur, membuat galau bang katanya. Hari ini gue udah pasrah bang mau diseber data, mau didatangin debt collector ya terserah aja deh. Nah orang-orang yang seperti itu sebenarnya hari ini sudah cukup beruntung. Karena mereka sudah bisa berhasil untuk menguatkan mental mereka sendiri. Jadi apabila hari ini kalian masih terus saja tetap panik berlebihan Masih saja menakut-nakuti diri kalian sendiri Dengan pemikiran-pemikiran negatif Maka kalian akan berputar di permasalahan yang itu-itu saja Padahal hari ini ketika kita bisa mengalah sedikit saja Dengan perasaan ego yang kita ciptakan sendiri Maka permasalahan ini akan selesai Hari ini yang... Kita pikirkan itu cukup buruk ya. Dan hasilnya pun nanti akan buruk. Coba hari ini, mulai detik ini, setelah menonton video ini, kita ciptakan pemikiran-pemikiran yang positif. Biar hasilnya pun ikut positif. Kalau hari ini, kalian tidak bisa memutuskan untuk berhenti menjadi budak dari aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal maupun yang ilegal maka kalian akan terus-terusan dihantui rasa takut yang sebenarnya kalian ciptakan sendiri apalagi untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum pernah menghadapi masalah seperti ini tentu saja akan merasa panik ya tentu saja akan melakukan apa saja tapi yang jelas ya kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini sudah dipermalukan, sudah disebar data, sudah diedit-edit fotonya dan ini itu segala macam tidak perlu lagi merasa malu. Yang mengalami masalah seperti itu bukan hanya kalian saja Banyak dari orang-orang yang sebelum-sebelum kalian ini sudah mendapati perlakuan yang seperti itu Namun Alhamdulillah bisa segera bangkit dan memperbaiki perekonomiannya Jadi yang hari ini masih takut malu karena sudah ya disebar data Yang mungkin orang lain jadi tahu ya hari ini ingat Kita tidak hidup dari penilaian orang lain hari ini tugas kalian hanya satu harus berhasil untuk mengupgrade diri kalian menjadi yang lebih baik lagi menambah penghasilan yang halal dengan berbagai macam cara jangan lagi mengurung diri di dalam kamar sendiri dan memikirkan ini itu segala macam secara negatif padahal ketika kalian memberanikan diri ya? Untuk menjelaskan satu persatu permasalahan ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Maka beban mental tadi akan terasa jauh lebih ringan. Tapi hari ini terlanjur bang. Aku sudah malu. Aku sudah ini itu. Itu hanya alasan kalian saja. Jika kalian memang mau memutuskan diri kalian untuk stop menjadi budak dari aplikasi pinjol. Maka situasi dan kondisi hari ini akan segera bisa berubah. Yang penting kita harus menambah pekerjaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang halal ya kan. Jadi jangan berpikiran gelap. Jadi terkait tentang tadi ya aplikasi-aplikasi pinjol yang pernah terdaftar tadi. Beberapa alasan mereka itu ya karena memang mereka udah nggak punya modal lagi. Karena banyak dari subscriber ini mungkin yang memang sudah gagal bayar. Nah bagaimana Bang kalau seandainya kita pernah memakai aplikasi pinjol yang pernah terdaftar di OJK Lalu hari ini tidak lagi terdaftar di OJK Yang jelas apabila mereka tidak terdaftar di 102 aplikasi pinjol legal OJK Maka fix mereka akan masuk ke dalam kategori pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi Apabila memang mereka tidak bisa bernegosiasi dengan baik Apabila mereka masih terus Memaksa kalian untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka Dengan bunga yang tinggi, dengan tenor yang cuma tujuh hari dan ini itu segala macam Untuk yang disebar data, fix itu adalah pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi Oke jadi udah cukup jelas dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan wawasan